Halo sobat inspirasi welcome to Arufudi. Pada acara Arufudi kali ini saya Elvi Sari dan juga rekan saya yes. saya Lokal Saat berbuka puasa Boleh juga ya teman-teman dicoba -teman, Daripada kita penasaran Yuk langsung aja Mari kita Mar Mar keliling Hai hai sobat inspirasi di kali ini Mau mengajak kalian semua Untuk menyicipi mie ayam berkah Pak De Herman yang ada di depan Transmart, Berlokasi di Jalan Radial 24 Ilir kecamatan Bukit Kecil Palembang Berada persis di depan pusat perbelanjaan transport Palembang, mie ayam ini menyediakan berbagai macam varian mie ayam, seperti mie ayam ceker, telur, dan varian bakso lainnya loh. Dengan harga yang terjangkau di kantong, menu yang ditawarkan mulai dari 10.000 rupiah sampai 24.000 loh. Mie ayam di Herman cocok banget loh jadi referensi tempat makan kamu setelah ngabuburit seharian. Oke, jadi ini teman-teman kami udah sampai di kedai mie ayam. Berkah, Pak De Herman Nah langsung aja yuk kita tanya-tanya Halo Bapak, boleh tanya-tanya sebentar nggak ya Pak? Kira-kira di sini bukanya dari jam berapa sampai jam berapa ya Pak? Dari jam 5. Dari jam 5 sampai jam? 12. Sampai jam, jam 12, 12 malam. malam. Terus kalau menu best seller yang ada di sini tuh apa itu Pak? Memori, checker, dari basuh, Oh best Oke, okay. jadi kita mau pesen yang mana nih? Uh. Kamu pesen yang mana? Coba? Aku pesen menu bestseller yang ayam ceker ya Pak, satu. Kalau aku pesen ayam telur aja Pak, satu. Oke, okay. thank you Pak. Oke jadi teman-teman nah, makanan kami udah datang nih kebetulan di sini aku pesen menu yang bestseller di wow. mie ayam berkah Pak De Herman kebetulan menu bestsellernya tuh ini mie ayam ceker. Kalau kamu pesen apa nih? Aku pesen mie ayam telur nih dan juga ada pangsitnya dan di sini ada kelebihan e, ayamnya nih yang banyak banget nih teman-teman. Hmm. Iya -teman. terus juga ayamnya tuh ini loh teman-teman dia tuh kalau kita mie ayam biasanya kan kayak mie ayam biasa ya. Ini tuh di dalam mie ayam tuh kayak ada cabenya gitu. Jadi penasaran gak sih? Yuk langsung aja kita coba. Nah teman-teman Jadi mie ayam ini sangat worth it Banget buat teman-teman yang mau Berbuka puasa nih, apalagi dengan harganya 13 ribu, dan gimana nih pisah? Menurut kamu gimana nih mie ayam ini? Ya uh, worth it lah ya, karena untuk harga 13 ribu Kita sudah itu bisa menikmati mie ayam plus pangsit ada juga kalau kamu apa tuh telur, telur. ya telur telur dan aku juga pakai ceker dan itu cukup buat lah ya, worth ya, worth worth ya worth untuk kita buka puasa apalagi kita kantong-kantong para mahasiswa yeah. rasanya uh, lumayan enak kan? sebenarnya ini meskipun mie ya, ayam itu termasuk ke makanan berat cocok juga ya untuk buka puasa misalnya teman-teman nih dari ngabuburit di mana gitu boleh banget mampir ke sini ya nggak sih? Hmm. Apalagi buat teman-teman yang suka pedas ini, ya, mie ayam ini sangat cocok banget buat teman-teman yang suka pedas Karena di sini ayamnya itu pedas dan juga tebel banget ini ayamnya Iya karena belum ditambah cabai aja, di, di Nggak, mie diam itu udah ada campuran cabainya hmm. sendiri ya gitu teman-teman Jadi rekomen banget ya buat teman-teman apalagi pecinta makanan pedas ya Rekomen banget untuk cobain mie ayam berkah Pakde Hermans. Pak Hermans Terus langsung cobain ya Jadi teman-teman, kami udah nyobain nih enaknya makan mie ayam Pak De Herman. Jadi buat teman-teman yang mau nyobain langsung mie ayamnya, langsung aja ya datang ke kedai mie ayam Pak De Herman? Herman. Tepatnya itu di radial di depan Transmart. Nah, itulah tadi episode Rapydis kali ini. Tetap stay tune untuk Rapydis selanjutnya. Saya Novelin Permanda dan rekan saya LP Sati. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah